Kami selaku pimpinan pemerintah di Kabupaten yang sangat baik adanya di Desa Sentak Mojaya. Nah, kita dalam ke lapangan melihat langsung gimana program TNI ini betul-betul langsung ke masyarakat. artinya ya. membuat jalan, memberikan parit dan memperbaiki beberapa rumah ibadah, pelajar termasuk juga pos Jadi ini tentunya langkah yang baik ke depan mitra dengan pemerintah, perum perkayang dengan TNI bersama rakyat, masih bersama masyarakat di kawasan perkayang dan ini bersinambungan program ini di Kabupaten Kayang artinya dengan TNI dan masyarakat. Ya kerjasama TNI selain TNI juga ada kerja ya, mungkin di daerah Kabupaten melanjutkan masih di dari Tanjung ke apa namanya ke daerah Ampar Benteng, karena itu juga lanjutan dari yang kemarin menuju nah, gambar benseng ada sekitar 13 kg nah, ini semuanya tujuannya untuk membuka daerah-daerah yang terisolir yang belum baik infrastrukturnya dan juga nanti kalau bersama kita juga dan fisiknya adalah untuk bagaimana masyarakat ini dikiatkan lagi mewasat kebangsaan ya saya apresiasi Bupati Bengkayang mengapresiasi TMD yang dilakukan di Desa Sentangojaya dan tentunya ini sangat berhasil dan bermanfaat untuk masyarakat di Desa Ya baik pembangunan, pembangunan infrastrukturnya maupun non fisiknya jadi ini saya, saya mengapresiasi lah TNI melalui program TMD. Ya.